so why be cautious i hope that you're watching don't try to stop this work until i'm nauseous cuz i will not quit no because i want this don't try to stop me There ain't an option so why be cautious i hope that you're watching don't try to stop this work until i'm nauseous cuz i will not quit no because i want this don't try to stop me now suara 123 Yo, kembali lagi bersama Rumanto Vlog Hari ini hari Minggu Ini lagi Sanmori Ke daerah Ciwidei Kabupaten Bandung Gak tau masuknya Bandung Barat Atau Bandung mana sih Mantep daerahnya ini mah Viewnya juga bagus <coughs> Cuma tadi nggak Bikin video sih soalnya niatnya hari ini videonya video review jadi ini di sini ada tiga wr itu yang satu yang ujung sana punya saya yang satu yang ku yang hitam ini hitam kuning ini punya teman ini ig-nya bisa kalau mau follow ig-nya terus untuk yang ini punya bos bengkel ksr ksr motor daerah bandung bisa follow IG nya Di KSR Motor Jadi Untuk reviewnya Kita mulai dari ujung dulunya Dari yang ini dulu Mulai kita mulai dari stang Untuk stang ini pakai rental Twin wall Rental, terus Riser make Ares. Untuk harga restangnya itu rental, harganya satu juta tujuh Udah satu set sama ini palangnya. Terus untuk Riser, Riser make Ares, warna biru. Ini tuh harganya berapa sih? Untuk Chrysler Ares harganya Rp325.000 Terus Ini Baut segitiga Baut segitiga pake Zeta Warna biru Itu harganya Berapa ya Omur oh, segitiga Zeta Merek Zeta harganya Rp300.000 Ini motor yang paling hedon-hedon sih terus handguard ini handguard pakai Zeta Zeta Z Ini lentur sih handguard apa handguardnya Handguard kiri kanan tuh harganya 650.000 Terus ini handle set kopling kiri kanan pakai merek KTC Itu harganya satu set kiri kanan KTC itu sembilan ratus tujuh puluh Terus apalagi ya lampu lampu dep lampu depan udah ganti LED. Ini harganya itu tiga ratus dua puluh. Terus apalagi jok <tuh> untuk sarung jok ini make dari merek hood graphic yang ogrip tipe ogrip harganya itu untuk kulit jok sarung joknya itu 500.000 kulit jok 500.000 terus ini nih bandul stang zeta kiri kanan itu harganya berapa tadi bandul stang zeta 400.000 ini nih Bandul doang kayak gini, empat ratus ribu cok. Edan emang harganya. Terus kenalpot. Untuk kenalpot, make dari merek ner, apa? Norifumi. Norifumi Bad Boy, yang Bad Boy Edition. Itu harganya Norifumi Bad Boy itu dua juta dua kalau nggak salah sih. Terus apalagi? Oh, ini ban. Kalau ban ini make dari merek apa sih tadi? Untuk ban pakai merek Match Zeller, Match Ukuran 165 ring 17. Kalau harganya sih aduh. Gimana ya? Takut kaget bilangnya. Satu ban doang ini tuh harganya tuh 3 juta Ban Metzeler ini Satu doang ini Satu blak, satu ban ini tuh harganya 3 juta cuk Ini ukuran 165 Kalau velg depan belakang pakai merek Rossi Tapi untuk yang ukuran belakang ini Itu ukurannya tadi tuh berapa sih 450 450 450 Untuk velg belakang tuh ukurannya 450 kalau untuk velg depan tuh ukurannya sama 3 300 ukurannya. Kalau untuk ban depan pakai Korsa R46. <laughs> itu harganya berapa sih? Korsa R46 itu 600.000. ribu. Hah. Harganya 600 Korsa R46. Ini ukuran 120. Emang udah bentuk sih 120 udah nggak bisa udah nggak bisa lewat lagi. Terus ini jalur roda depan, pokoknya ini jalur roda depan terus frame apa? Frame slider sama jalur roda belakang itu custom sendiri. Untuk jalur roda depan belakang sama frame slider tuh harganya 500 ribu custom sendiri. Terus apalagi Oh ini Selang radiator pakai dari Samco Merek Samco Warna merah Selang radiator tuh harganya Kemarin 300 ribu 300 ribuan selang radiator Terus Apalagi ya? Oh ini Cover blok kiri kanan ini udah satu set sama engine guard bawah sih. Itu harganya 129. Cover block kiri kanan tuh. Ini udah satu set sama engine guard bawah. Terus. Oh ini nih. Pijakan kaki. Ini pijakan kaki custom sih. Pakai punya KTM pakai dari merek Scar, nih. Merek Scar pijakan kaki kiri kanan, terus pijakan rem itu custom, pakai punya KTM. Pakai dari merek Scar. Untuk pijakan kakinya tuh harganya, ntar berapa sih? Pijakan kaki KTM merek Scar itu harganya 850 ribu. Untuk ini, pijakan kaki ini 850 ribu. Untuk pedal rem itu 350000 Kalau pedal rem Sama ini nih Ini apa sih namanya nih Gak tahu apa sih namanya nih Ini tuh harganya Berapa ya? Rp125.000 Gak tau Eh merek Zeta kayaknya ini Harganya 125 Terus Ini tutup oli Tutup oli Maka punya Zeta Itu merek pakai punya Zeta, pakai merek Zeta dari merek Zeta. Itu harganya 300.000. Tuh. Kelihatan gak sih? Emang sini sih ya ya modifnya. Sampai ke bagian-bagian kecil juga, Cuk, diganti. ini tabung minyak rem, tabung minyak rem belakang tuh harganya 125 kalau nggak salah. Eh, 125 75 iya 75 kalau nggak salah tabung minyak rem belakang hmm. harganya lima ribu tabung, mi tabung minyak rem belakang terus untuk selang rem udah pake hel depan belakang tuh udah ganti hel depan belakang kalau selang rem tuh harganya berapa sih untuk selang rem hel depan belakang itu harganya 1,2 yang belakang terus ini yang depan Edan ya selang rem juga pakai hell 1,2 selang rem ini kalau total nih nggak tahu udah berapa ini habis motor nih terus <coughs> pijakan persneling eh pedal persneling pijakan persneling pedal persneling ini pakai punya WR khusus WR ini harganya 100.000 terus Apalagi ya, oh, gear untuk gear belakang pakai merek ROZ ukuran 5 berapa tadi? 54 kalau nggak salah. Untuk gear belakang pakai ukuran 44 ROZ. Itu harganya 850.000 ribu. Terus untuk rantainya ini pakai triple S warna biru. Kelihatan nggak sih? Tuh. Triple S warna biru itu harganya 450 ribu. Terus apa lagi Ini motor? Banyak modifnya di motor mah. Nah ini nih, ini yang mahal nih. Lampu sen, lampu sennya aja nih merek DRC Jepang. Itu kiri kanan dua biji itu harganya 500 ribu. Dua biji doang nih kiri kanan ini harganya 500.000, Cok. Jadi kalau depan belakang itu totalnya satu juta. Cuma selang rem eh apa? lampu sen doang. satu juta depan belakang. <laughs> Edan. <tuh> Terus apa lagi? Dekal. Kalau dekal nih hood graphic, bikin di hood graphic. Ini namanya nih. hood graphics. Dekal ini harganya 1,2 Bahan 3M Pakai yang bahan 3M Tapi ada Campuran glitternya juga Jadi kayak ada Apa sih namanya itu Kayak mengkilat-mengkilat gitulah pokoknya Kayak Serbuk-serbuk mengkilat gitu Glitter Jadi kalau kena pantulan cahaya itu dia mengkilat Duh, ini kalau di total nih nggak tahu berapa nih, pokoknya total aja lah berapa. Ntar di total ya sekalian semua. Terus apa lagi ya ini? Velg velek udah stang, udah racer, udah Handguard lampu sen bandul stang, udah kulit jok udah. Itu sih paling. Kalau untuk ini yang punyanya bos KSR itu itu aja yang diganti mah tapi cuma itu aja tapi harganya ya gitulah harganya tahu sendirilah <tuh> ini kayaknya dapat motor second satu modifnya mah terus kita pindah ke yang apa kayak yang sebelah ini ya. kalau yang sebelah ini masih baru perubahannya belum terlalu banyak sih kalau sebelah ini tuh paling decal, bikin di grafik juga itu bahan 3M harganya 1,2 dia 1,2 karena dia pakai warna stabilo jadi kalau warna stabilo yang terang kayak gini tuh dia nambah 200 soalnya kan warnanya beda kan terus apa lagi oh ini handguard handguard pakai proteper Enggar pro taper nggak tahu berapa sih yang besi gini. Oh, 175. 175. Enggar pro Tapper, 175. <tuh> Terus ini handle, handle kopling sama rem kiri kanan dia make merek Expedition. Itu harganya 375. Eh, 375 apa? 275. Yang merek Expedition tuh 275 terus stang stang pakai protep Evo Ini harganya tuh berapa ya? 350.000. Stang pakai protep Evo harganya 350.000. Terus barpetnya ini tuh harganya 80.000-an. 80 80.000. Barpet 80.000. Terus riser pakai punya KLX. KLX BF original itu harganya 250.000. Terus apalagi lagi? Oh, velg. Kalau velg. depan belakang pakai Rossi. Ukuran depan itu 300. Terus yang belakang tuh 350. Jari-jari pakai warna hitam. Pakai merek apa sih? GTek kayaknya. Terus ban depan Maxxis Extra Max ukuran 110 110 per 70 Kalau yang belakangnya itu Maxxis Extra Max juga Ukuran 130 Ukuran 107, ah, 170 Ukuran 130 Jari-jari sama pakai merek Utec ini juga kayaknya pakai merek sih. Oh, ini kurang yang satu mah. Yang ini tuh kurang ini. Piringan depan. Jadi piringan depan ini pakai delkafik. Sama kayak punya saya. Itu harganya 320 apa 350 ribu. 350 ribu kayaknya mah. Piringan depan delkafik 350 ribu. Kalau untuk tromol ini depan belakang pakai original semuanya. Pakai bawaan. Ini ya cuma kalau yang ini dicat hitam tromolnya. Dicat hitam, kalau ini nggak dicat sih. Jadi masih bawaan, warna bawaan. Udah sih kalau yang ini tuh cuma itu aja, decal terus oh spakbor belakang nih. Spakbor belakang ini pakai punya KLX harganya 95.000. Terus udah itu aja sih kalau motor ini mah. Yang lainnya yang apa? Yang lainnya standar, masih standar. knalpot juga masih standar, belum diganti. Jadi kalau untuk motor ini tuh yang diganti tuh decal, stang, riser, handle sama handguard, sama pelek. Itu aja sih yang diganti. Soalnya ini juga baru sih, masih baru. Baru belum ada sebulan kayaknya Berasa di MotoGP cok Jadi ya bisa lihat sendirilah Modif yang paling head tuh yang mana Yang paling mana Yang paling ujung sini lah Udah ketahuan Barang-barangnya aja Aduh harganya gila coy ini warnanya sih yang naksir nih warnanya cakep biru merah hitam cakep warnanya ini mah warna merah ini logo ini mah Kalau yang biru sana mah udah tahulah lah ya modifnya apa aja kan udah ada videonya kemarin dibikin ini paling rubahannya tuh kemarin cuma ganti ini aja sih handguard sama ini stang pakai ganti rental yang Pinwall sama kayak yang punya itu, Bos KSR. Cuma ini warna biru. Sama ini riser ganti pakai merek Wilwood. Riser tuh kemarin harganya 300 320 kalau nggak salah. Riser Wilwood warna biru. kalau untuk stang sih pakai rental rental twin wall. Itu harganya 1.750. 1.750. Udah sih kalau yang biru ini tuh kemarin gantinya cuma itu aja. Stang pakai rental sama riser gak pakai apa? Ganti pakai wheelwood nih. Sama ini selang radiator selang radiator ganti pakai samko warna biru. Itu harganya 300. Selang radiator itu harganya 300.000. Udah satu set semua tinggal pasang. Jadi udah sih. Takut ditabrak, Cok. Kalau yang biru punya saya ini kemarin cuma ganti stang racer sama selang radiator yang diganti baru. Kalau sisanya mah masih sama kayak yang video sebelumnya. Ini foto dulu cok yang cakep buat thumbnail biar menggoda aja. Nih kurang ya kurang ini dorong dulu lah yang ini kurang maju terus buat yang mau follow instagramnya juga nanti linknya saya taruh di deskripsi link link instagramnya pokoknya satu-satu sama saya ditaruh di, di deskripsi lah oke okay. segitu aja videonya video review singkatnya Singkat tapi banyak cok, sekali review tiga motor edan. Oke, okay. see you next video.